Poin Hero adalah konsep masyarakat, masa depan yang diusulkan oleh Jepang. Di arah saya Point Hero, peran guru, pekan, sebaya, keluarga, dan lingkungan memiliki peran penting sebagai bentuk karakter dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia. Masih cara seperti ini udah tidak zaman ya. Sekarang siswa hanya perlu scan kode QR, isi asesmen, lalu buka email, lihat hasilnya Bukakan tidak perlu koreksi Tidak butuh waktu lama Mari Manfaatkan teknologi Untuk pembelajaran Inovatif Bapak dan Ibu Hebat Perkenalkan Saya Ahmad Dharu Wakili Power dari SMA Swasta Asa Asa Akan memperkenalkan aplikasi Power Automate Untuk membuat asesmen otomatis. Mari ikuti tutorial berikut ini yang pertama buka Chrome lalu masuk ke akun Office 365 kemudian masuk ke OneCraft ini aplikasi OneCraft kemudian buat order beri nama assessment atau yang lain kemudian masuk ke folder yang dibuat tadi Pilih form to excel, dan nama assessment. Yeah. Kemudian akan muncul form. Nah, ini misalkan namanya adalah tes teknologi pembelajaran. Dan silahkan membuat form mulai biodata dan masukkan soal-soal tes email kemudian tanggal pelaksanaan nama lengkap dan lain terakhir setelah membuat form kita lanjutkan kita kembali lagi ke OneDrive jadi nanti akan muncul file Excel di OneDrive nah ini seperti ini kemudian kita Cek selanjutnya Setelah ini, file Excel ini adalah hasil dari form yang kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan membuat file Excel. Nah, ini kita akan buat. Kita akan membuat filter sesuai dengan yang ada di Excel hasil form tadi kemudian tiap kolom kita akan membuat formula seperti yang ada di Excel mulai dari skor, kriteria, dan seterusnya seperti ini Selanjutnya, kita uji formula yang sudah kita buat, apakah sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan mengupload template hasil asesmennya untuk format Word. Kita masukkan dalam satu folder yang kita buat tadi. Setelah kita ngatur template, ber untuk acara tersebut kita masuk ke aplikasi Power Automate. Nah, kemudian buat alur, nah, buat alur baru, pilih otomatis, pilih yang pertama, nah pilih otomatis, kemudian isi form. Nama formnya apa? Nama aslinya kemudian, pilih form yang kita buat tadi. Nama file, nama form yang sudah kita buat di awal tadi. Ketika nah, jadi, nanti akan muncul nama form yang sudah kita buat. Kita pilih formnya. Ketika dokter pol ke depan, kom akan muncul. Kom nah, itu dokter pol pilih, kemudian ini gigi. Berarti ini nama kom yang kita buat tadi. kita pilih ID kita export dan kita ya, akan alur lagi kita pilih Excel terakhir Excel ya pilih Xero into X Kemudian, oh, ya. pilih baterai, baterai, pilih file yang file Excel yang kita buat yang kedua, bukannya dari form yang file Excel, kemudian pilih tabel satu, nah kita isi sesuaikan dengan yang ada di form, mulai dari nama dan kita sehat sampai email, tanggal lahir, atau so, tanggal pelaksanaan, nah, dan kita Kemudian kita tanpa alur sama pilih Excel kita pilih get row kita pilih baris nah, kita sama pilih baris Pilih file yang Excel yang kedua yang bukan dari form kita pilih file Excel yang kita buat yang bukan dari form dan seterusnya pilih ID kita juga sama, pilih ID Kemudian buat alur rahi kita pilih Word, Dan kita akan membuat boot pilih Microsoft boot template yang template lihat template Dan pilih widebread, setelah kita pilih widebread dan ini filenya tadi yang kita buat template yang sudah kita buat dibuat kita buka kita pilih kita buat elaborasi setelah itu kita buat elaborasi ini kita seskisi sesuai dengan yang kita buat di form nama nah, kita samakan yang ada di template word hasil adjustment dengan yang ada di form kita sesuaikan. Kemudian, tambahkan alur lagi pilih one track buat file di one track dipilih tempat penyimpanan default yang kita buat di awal tadi. Jadi nama foldernya, kemudian kita beri nama filenya hasil assessment kita. Dan jangan lupa nanti titik klik buat file kemudian pilih word tapi pilih yang order tuh word ke PDF ya kemudian pilih file yang hasil uji coba secara manual Kiri ya speak, kirim email. Ya, diisi email kepada email yang sesuai dengan yang ada di form dan nama filenya nya kita buat nama file di email. Setelah itu kita lakukan pengujian alur. Nah, setelah kita input maka kita dapatkan hasil dan apa hasil akhirnya seperti berikutnya Contoh bentuk lampiran hasil asesmen yang masuk di email di siswa. Kapal Ibu, guru hebat. Demikian tutorial pembuatan asesmen otomatis dengan Power Automate. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and like.